Semua yang terjadi di alam mimpi Kulihat sang bintang yang sedang menari Bersama rembulan yang indah berseri Akankah dirimu yang selalu di hati Memang pantas untuk miliki Bintang, oh bintang, katakan padanya Aku yang selalu merindukannya bulan tersenyum tetaplah bersinar agar sang malam tetap benderang kini ku kotak kota lagi di sisi yang ada hanyalah kenangan di hati kulihat mentari yang telah bersinar pertanda sang bintang telah menggilang acara asmaragama paling banyak diceritakan dalam naskah jawa kuno sekitar abad 18 masyarakat jawa pada saat itu masih sangat kental dengan sinkretisme perpaduan paham dari suatu kepercayaan, budaya Hindu India dan memandang seks sebagai bagian dari laku atau perjalanan kehidupan jika ditelusuri, aspek cinta asmara yang menjadi bagian dari seksualitas dipandang sebagai bentuk kesucian. Tujuannya untuk mencari wiji sejati atau generasi penerus yang mempunyai keyakinan dan kepribadian. Setiap wanita Jawa adalah bintang yang berarti sumber cahaya seperti matahari. Bintang yang walaupun gelap di malam hari tetap tersinar. Bagi masyarakat Jawa yang kental dengan budaya timur, masalah seksual, mereka cenderung tertutup bahkan tabu. Namun, dalam budaya Jawa terbilang lengkap dalam hal masalah kehidupan manusia termasuk masalah seksual Ada hal lain yang sangat melekat pada perempuan Jawa, salah satunya adalah ketika terkesan bentuk ewok pewok yang dikenal penuh bahasa basi. apalagi dengan bagaimana perempuan dicitrakan dalam karya-karya sastra Jawa kuno, misalnya dalam Kitab Celokan Tara, sebutkan tiga ikan apender lakunya ring lopak biwirnya ingkang iwuh ingkang utwat ingkang jas masri Yen ketelung wilut gantio nyandeng bekan nang istri hono sejo budinya jadi ingkang tujuh tunggung ring cilo Artinya, tiga yang tidak benar jalannya di bumi yaitu sungai, tanaman lata dan wanita. Ketiganya berjalan berbelit-belit. Jika ada wanita yang lurus budinya akan ada bunga tunjung tumbuh di batu. Jelas bagaimana wanita dicitrakan dalam kalimat tersebut bahwa wanita disamakan dengan sungai dan tanaman lata yang berbelit -belit. dan adalah ketidakmungkinan wanita untuk bisa mempunyai pendirian karena tidak akan ada bunga tunjung yang tumbuh di batu Primbon sebagai satu diantara peninggalan kebedaan warga Jawa dipakai untuk ketahui karakter keberuntungan dan cinta seorang berdasarkan katurangkannya setelah kami mengulas tentang Keturunan Garwo Sesetyo atau imbanan yang menyebelkan permata merah dalam ikatan pada kesempatan kali ini kami akan mengulas tentang Keturangan garu Lintang Kewurian berikut adalah pemaparan kami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 dan tidak suka mengobrol ia hidup hemat menomorsatukan kewajibannya sebagai wanita dan menjunjung derajat suami ciri keturahan karolin dan kawurian adalah mata setengah tertutup dan alis melengkung pinggangnya melengkung bak seekor lebah atau yang oleh masyarakat Jawa disebut pinggang naung kemit bangkai kane nawon kemit tegkeseyo iku bangkai kane uang iku api nyenengke bentuknya tawon kemit maksudnya e, cili api artinya bangkai kane nawon kemit adalah pinggangnya seperti tawon kemit yang bentuknya kecil tawon kemit memang seksi Tambah dengan warna garis kuning terpadu, dengan garis hitam yang mencolok terlihat sangat kontras dan cantik. Sepintas, postur tubuhnya mirip semut, pesayap tetapi bukan semut. Seperti lebah, tapi bukan lebah, pinggang tawang kemit yang seksi ini membuat mudah tubuhnya untuk bisa menekuk dengan mudah. Bila lubang hidungnya lebar, maka wataknya kaku dengan gairah bercumbu yang biasa saja. Secara harfiah, lintang Ka berasal dari kata lintang yang berarti bintang dan Wurian yang memiliki arti terlihat yang dimaksud lintang kawurian ini bisa diartikan sebagai bintang yang terlihat secara dalam pandangan wanita yang diibaratkan laksana bintang yang terlihat ini biasanya pintar cerdas wawasan pengetahuannya luas kemampuan istimewanya lintang kawurian ini Menyebabkan ia tampak mandiri dan percaya diri Memang Seperti yang kita ketahui bersama Bahwa adat istiadat suku Jawa memang memiliki banyak misteri Ataupun ajaran-ajaran yang terdengar asing bagi penduduk luar Jawa Asmara berarti cinta Sementara agama bermakna agama atau ajaran yang secara semantis bermakna wajib dipatuhi, sehingga dalam budaya Jawa asmara kamat tak sekedar menyoal erotisme, tapi juga bagian dari ajaran yang sakral dan syarat etika. Pada video selanjutnya kami akan membahas tentang keturangan Garwo Durgorang Sang, menyimbolkan Durga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 Rahayu syakung dumadi kalsingrepetau nir ing sambi kolong. <SILENCIO>